Tuturutu, tuturutu, tuturutu. wow guys di sini ada mainan hewan teman-teman hewan berkaki empat wow keren sekali let's go kita kumpulkan yuk wow mainan apa aja ini teman-teman ini ada si raja hutan teman-teman yaitu singa wow Warna orange teman-teman Mantap Ini ada seekor gajah Elevan teman-teman Wih keren sekali Ada telinganya yang besar sangat sekali Mantap Ini ada seekor kudanil Wow dia tinggalnya di lumpur dan di air teman-teman Wow mantap sekali ya ini ada hewan ternak teman-teman Yaitu domba Wow mantap Ini ada jerapah, Si leher panjang Mantul Ini ada dinosaurus yang nyempil teman-teman Yaitu pachycephalosaurus halosaurus Warna pink teman-teman Wih keren sekali ya Ini ada si putih dan si hitam Yaitu zebra Wow mantap ada apa lagi nih teman-teman Ini si tanduk panjang teman-teman Itu rusa Warna putih Wih keren sekali ya Ini ada hewan apa lagi Ini ada dinosaurus lagi teman-teman Ada si parasolopus teman-teman Warna orange Wih keren sekali ya Ini apaan ini teman-teman Hewan abu-abu nih Wow ini Biasanya disebut badak sungguh teman-teman karena dia punya tanduk di palanya teman-teman wow keren sekali ya mantap wih ini ada seekor kucing raksasa teman-teman wow ini namanya macan tutul tuh ada tutulnya teman-teman di badannya wow keren sekali ya di ada dinosaurus lagi ini teman-teman yaitu triceratops warna biru wih wow berapa lagi nih teman-teman ini ada seekor panda biasanya dia itu makannya bambu teman-teman wih -teman. keren sekali ya ini ada si predator lagi teman-teman predator masa kini yaitu harimau wow wih ada hewan ternak lagi nih teman-teman yaitu sapi Warna putih Mo. Ada apa lagi nih teman-teman Ini ada Hewan ternak juga teman-teman Yaitu kambing Be. Wow mantul sekali ya Teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan tekan tombol loncengnya Jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kakak Sampai ketemu video selanjutnya Dadah